Ah, bapak makan apa? Bakwan ya. Emang bisa makan bakwan. Nah, bisa. Woi, giginya kuat. Kuat. Woi, habis berapa bakwannya? Buat. Nah.